Anthony berhasil menciptakan gol ketiganya di Manchester United pada menit ke-16 saat melawan Everton. Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Erik Ten Hag senang dengan penampilan Anthony saat melawan Everton. Karena itu adalah penampilan terbaik pemain berusia 22 tahun tersebut dari enam laga pertamanya. Di pertandingan pertamanya, dia memiliki beberapa momen yang bagus dan momen yang buruk. Tapi saya pikir hari ini dia memainkan pertandingan terbaiknya sejauh ini, kata Ten Hag kepada MUTV. Kalian bisa lihat bagaimana dia melakukan running in behind berulang kali. Itu yang sangat kami harapkan darinya, ujar sang manajer. Oleh karenanya, Erik Ten Hag yakin di waktu yang akan datang pemain timnas Brasil ini akan terus meningkat pesat. Saya tahu masih ada kemungkinan baginya untuk meningkat pesat, demikian ungkapnya.